Sudah lebih dari seminggu kasus KDRT Lesti Kejora dimulai. Beberapa saksi diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sayangnya, Rizky Bilar bukan pihak terlapor pada panggilan pertama pada Kamis, tanggal 6 Oktober. Lesti sendiri tidak tinggal bersama suaminya sekarang. Tapi dengan orang tuanya. Setelah Soima dan Hetikus Endang, kini giliran penyanyi rosa yang mengupdate status terkini penari asal Siangjur, Jawa Barat itu. Menurut Instagram stories pribadinya, Rosa terlihat sedang melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Rosa membagikan screenshot momen tersebut melalui Instagram stories pada Jumat 7/10. Dalam unggahan bersama itu, Lesti yang wajahnya tampak polos tanpa make up tersenyum lembut. Dia memiliki topi putih. Sayangnya, Rosa tidak menjelaskan situasi Lesti Kejora saat ini setelah terkena kekerasan dalam rumah tangga. Keberadaan Lesti belum diumumkan. Rosa hanya menyertakan emotikon hati putih dalam unggahannya. Perkembangan terakhir dalam kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, hasil otopsi Lesti Kejora akhirnya tersedia. Direktur Humas Polda Metro Kompol Jaya Endra Zulpan mengungkapkan ada memar dan bengkak di punggung tangan kanan. Juga memar anterior lengan kanan dengan pembengkakan, memar dan nyeri, memar siku posterior lengan kanan dengan pembengkakan, memar dan nyeri rematik, memar leher anterior dengan pembengkakan, memar dan efek rematik. Rasa sakit nyeri dan keterbatasan fungsional. Sebelumnya, Soima mengumumkan bahwa kondisi lesti berangsur-angsur membaik dan kini dalam masa pemulihan. Kemarin Alhamdulillah selamat, istirahat, Alhamdulillah sembuh.